Baik, kita lanjutkan pada bagian ketiga yakni consume web service. Nah, di sini kita akan membuat aplikasi kita dapat membaca web service yang yang kita sudah buat sebelumnya menggunakan PHP. Nah, pertama-tama pastikan Anda sudah punya layout semacam ini ya. Ini dari week 9, saya akan kasih lihat. Bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi ada image playlist, saya kasih ID image playlist, ada title, ada subtitle ada description, button play dan button like. Oke. Okay. Nah, di bagian ini kita akan uh, membaca, ya, menangkap web service menggunakan Volley uh, library. Kemudian nanti kita akan baca JSON string. Kemudian kita akan gunakan layout ini untuk menampilkan data serta result, recycle view untuk menampil, menampilkan data listnya. Bagian yang pertama saya jelaskan dulu tentang Voli, ya, Voli library, oke. Okay. Jadi, Voli library, e, Voli ini adalah sebuah HTTP library yang mempermudah kita melakukan koneksi ke server, ya. Kalau tanpa Voli, itu juga bisa, tapi codingnya lumayan panjang, ya. Tapi e, dengan adanya Voli, program yang kita buat lebih e, pendek. Nah, Voli ini adalah library external, jadi kita harus menginstal dulu ya, melalui dependensi di Gradle jadi langsung Anda buka project, Anda buka uh, Gradle script di bagian ini Build Gradle, bagian implementation Anda bisa mulai mengetik implementation uh, ini ya android folly, ya, 121 saya cek dulu yang terbaru versi 2.1, yang di slide masih versi 1.1.1 oke, okay. no problem nah, anda ketik uh, implementation com Android volley 1.2.1, lalu tekan synchronize now ya, tunggu beberapa saat hingga proses sinkronnya selesai nah, bagaimana cara menggunakan volley oke okay. di dalam uh, playlist fragment ya di dalam playlist fragment kita uh, mau pakai volley ini dan uh, di dalamnya ada proses request ya request queue yang seperti yang anda lihat di sini objek volley nya dibuat ada request queue dan ada URL ya sekali lagi API butuh alamat yang dituju web service URL nah dan kemudian ini adalah konstruktor uh, ya konstruktor dari string request ada metode post atau get yang digunakan kemudian ada dua listener Listener apabila uh, sukses, ya kan? Atau terjadi error. Oke, okay. uh, bisa jadi errornya macam-macam ya. teman-teman Misalkan anda salah ketik URL-nya, gitu ya. Atau mungkin servernya lagi offline, gitu kan? Atau bisa jadi nggak ada koneksi internet ke sana. Atau mungkin juga servernya online tapi bandwidthnya habis. Ya ada banyak kemungkinannya. Kita bisa deteksi menggunakan error listener yang ada di sini. Nah, kita lihat uh, kembali ke Android Studio. Di sini kita akan buat di dalam fragment playlist. ya Fragment playlist di bagian ini. Saya akan delete dulu beberapa yang tidak dipakai. Ya. Maksud saya, uh, komen-komen yang tidak komen -komen yang dipakai di sini saya hapus dulu semua. Oke, okay, baik. nah Seperti ini. Nah, kita akan buat di dalam on create di dalam sini ya, di bawah sini, teman-teman. E, pertama-tama kita buat object volley-nya. sama dengan Voli. Ya, ini Anda pilih yang command root volley toolbox lalu dot new request queue Nah, ini dia minta konteks. context. Context-nya kita ambil dari activity. Seperti biasa. Kemudian full URL. Nah di sini kita ketik uh, http uh, slash slash 2.2 nol slash nama folder kita music ya. Kemudian dilanjutkan dengan get playlist. Nah pastikan ini adalah URL yang sama ketika Anda mengakses uh, ini JSON ini ya music slash get Nanti ada penjelasan mengapa kita menggunakan IP 10.022. Jika memang eh, jika memang web service-nya anda online kan ya, anda hosting di satu tempat, maka ini silakan di replace sendiri dengan alamat hosting tersebut. Baik ya, kita lanjutkan. Eh, kemudian kita buat objek string request, string request, oke. Okay. Ini ada 4 parameter ya, teman-teman ya, ada 4 parameter. Jadi parameter yang pertama adalah metodenya apa? Method post. Oke, ini harus diimport dulu. Hal import. Uh, Niat hati, hati ya, ketika melakukan import Anda pilih requestnya volley, yang com android volley ini. Ada banyak request di sini kan? Anda pilih yang volley. Itu parameter pertama ya. Parameter kedua adalah URL-nya. url yang URL dituju. Parameter ketiga adalah uh, response listener. Apabila uh, hasilnya ditangkap oleh kembali oleh aplikasi kita. Jadi bentuknya adalah lambda function di sini. Jadi kita ketik response.listener. Oke, okay, sebuah function. Untuk menangkap hasil volley kita. Nah di sini mungkin kita tuliskan. Sementara sih uh, kita belum ngapa ngapain ya. Hanya coba menampilkan saja menggunakan di log Jangan lupa di alt enter import lognya. Lalu kita tampilkan dengan key ya tagnya ya maksud saya. Misalkan happy result, koma uh, it. It ini adalah data yang ditangkap dari web service ini. Oke. Okay. Data apa yang ditangkap dari web service ini. Nah ini kita harus kasih string di depan. Yang menunjukkan bahwa data yang ditangkap adalah bentuknya string. Kita koma lagi. Untuk parameter yang terakhir. Ini kita masukkan response lagi. Tapi kali ini yang error. Error listener. Oke, okay. Jadi ini saya akan opas ini ya, api result kali ini, uh, it-nya ada message ya, .to string, jadi uh, it-nya ini um, uh, bisa berisi message, pesan error, dan kita convert jadi to string, ya, untuk nampilkan pesan error oke, okay, jadi sekali lagi ada empat parameter metodenya apa, post atau get urlnya apa kemudian response function, kalau Uh, voley-nya sukses ya, dapat kembalian hasil dan respon error listener apabila terjadi masalah nah yang biasanya kelupaan adalah uh, program ini enggak langsung jalan ya teman-teman ya. tapi kita harus mendaftarkan string request ini ke dalam objek queue voley ini oke, okay? karena sifatnya voley itu antrian, artinya kita bisa menambahkan multi string request, jadi kita bisa manggil beberapa web service sekaligus lalu kita antrikan Nah, Android akan menjalankan sesuai urutan, sesuai antrian. Oke, okay. Q.add add uh, string request seperti ini. Oke, okay. jadi kita daftarkan ke dalam antrian. Nah, direja saya ya. Jadi kalau response status statusnya adalah oke, okay, maka akan menjalankan ini. Kalau uh, error akan menjalankan ini. It berisi JSON string yang dihasilkan oleh web service kita. Nah, kenapa 10.0.2.2 ya url-nya? Nah, url 10.0.2.2 ini dipakai kalau Anda menggunakan localhost. Oke, okay. jadi emulator punya uh, punya router dan firewall dia sendiri yang biasanya mengisolasi dirinya dari local web server, localhost sehingga untuk mencapai emulator, mencapai apa namanya, uh, mengakses ya intinya, mengakses emulator itu komunikasinya harus menggunakan URL gateway spesial yang digunakan di sini adalah 10.022 untuk connect ke localhost. Anda bisa baca lengkap di URL ini. Dan ini ada beberapa network address lain, ya, tidak 10.022 saja, yang mungkin Anda nanti suatu saat membutuhkan. Oke, okay. jadi 10.022 dipakai kalau Anda pakai emulator dan uh, ingin mengakses web service dari emulator ke localhost laptop kita ya jadi sekali lagi saya ulangi uh, anda pakai url ini apabila anda pakai emulator dan emulatornya mau akses web service yang anda sediakan di localhost. pengecualian kalau anda pakai HP ya real device pakai real device kalau pakai real device maka pastikan device kalian itu dan laptop kalian itu menggunakan WiFi yang sama berada di satu network yang sama, menggunakan jaringan WiFi yang sama. Oke, jika demikian, maka Anda bisa mengecek IP dari laptop kalian itu berapa. Dengan mengetik IP config di command prompt, oke, nanti akan menemukan IP-nya sekian. Nah, silakan IP tersebut diapakan dituliskan di URL kalian, ya, sehingga nanti. HP kalian, real device kalian akan connect ke IP laptop kalian yang alamatnya di sini, gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau anda pakai emulator silakan 10.022. Jika kalian pakai real device silakan cek IP masing-masing, IP laptop masing-masing. Dan sebenarnya cara yang paling enak daripada gonta-ganti codingan itu adalah sebenarnya web service-nya kita upload di suatu web hosting beneran. Oke, okay, itu yang paling enak. Sehingga di sini kita bisa tulis bla gitu ya artinya tidak akan gondah ganti lagi. Oke, okay? nah, silakan dipertimbangkan. Nah, di kampus itu biasanya um, kita ada beberapa yang padnya tidak menggunakan port 80. Ya. Untuk, untuk mengakalinya, Anda bisa tambahkan titik 2 port di depan. Misalkan titik 2 280 seperti ini. Untuk mengakses web server kita ya, kadang-kadang ada beberapa web server yang tidak menggunakan port 80 ya, kemungkinan konflik dengan web server lain ya, jadi harus menggunakan port yang berbeda caranya seperti ini nah, kemudian kita jalankan ya, run di app tapi jangan lupa untuk testing out kita mau cek epi resultnya itu datanya kayak gimana sih ya, ketangkapnya bagaimana sih itu cara tahunya dalam menggunakan locket kita balik lagi ke sini di bagian bawahnya ada loket, teman-teman ya. Ini ada loket. Kemudian sementara belum ada emulator yang jalan. Dan um, loket ini bisa digunakan untuk menangkap uh, lock yang kita buat di sini. Anda bisa lihat ya. Di sini ada lock di dengan key api result, api result, ya. Dan ini value-nya, pesannya dimunculkan. Ya, artinya uh, tag ini bisa digunakan sebagai identif identifier kalau kita mau cari lock ini. Jadi Anda tinggal ketik di pencarian ini kalau pencarian Anda ketik Happy Result untuk mensortir dari sekian banyak pesan yang muncul di loket Oke sebentar saya akan coba jalankan emulator terlebih dahulu. Oke okay, ya jadi kita sudah melihat uh, hasilnya ya. Jadi kalau saya klik playlist uh, harusnya volume-nya dijalankan dan mari kita search di sini Happy Result. Nah ternyata ada error ya bukan error ya maksudnya ada exception yang muncul ya dari api resultnya artinya artinya dia program kalian tidak masuk ke sini melainkan masuk ke error listener dengan error yang kelihatan clear text http traffic to 1007 not permitted ya, ini gimana solusinya mari kita lihat uh, di bagian mungkin saya kelewatan tadi ya benar saya cek dulu nah ini dia internet permission kalau aplikasi kalian ingin connect keluar menggunakan menggunakan internet, maka kalian harus wajib menambahkan permission di manifest. Untuk mengatasi error ini, anda bisa buka manifest, lalu silakan ditambahkan di atasnya applications uh, uses permission internet seperti ini. Ya, uses permission android name permission internet itu yang pertama. Yang kedua di bagian applications secara default, android melarang kita mengakses website yang tidak secure yang non-https nah kita tahu bahwa localhost kita non-https, sehingga kita mesti mem-bypass mem mem flag ini, dengan menambahkan atribut property uses clear text traffic, kita set menjadi true oke, okay. artinya kita sekarang diizinkan untuk akses uh, non-https website Oke, kita coba run kembali kita tunggu beberapa saat baik ya, saya jalankan kembali lalu saya pencet playlist, uh, loketnya jalan dan Anda bisa lihat sendiri bahwa uh, kali ini uh, program kita berhasil menampilkan data dari web service, ya, artinya masuk ke sini Korispondisener yang sukses. Anda bisa lihat di sini result oke okay, dan datanya persis dengan data yang Anda lihat pada saat Anda coba ini di browser. Ya. Dengan arti apa? Dengan arti apa? Uh, it yang ada di sini sudah mengandung JSON string. Nah untuk selanjutnya kita harus bisa mencerna begitu ya, mencerna JSON string ini menjadi objek-objek uh, JSON yang dapat kita ambil nilainya untuk kita tampilkan ke layar ke UI kita. Jadi uh, sebenarnya apa yang terjadi dengan uh, yang baru saja kita lihat gitu ya? Jadi string request itu mengandung informasi yang dibutuhkan untuk mengakses sebuah web service, termasuk metodenya, URL-nya, respon kalau sukses dan respon kalau terjadi error. Ya, kemudian objek ini kita tambahkan ke dalam queue ya, antrian dan pada saat dijalankan voli akan membuat thread yang terpisah dua dua tempatnya ya cache thread dan network thread cache thread ini dipakai apabila kita dulu pernah mengakses web e, URL yang sama mengakses web service tersebut sebelumnya dan kalau memang demikian maka tidak perlu e, kita memanggil kembali e, web service tersebut kita tinggal ngelut aja dari yang cache yang lama oke okay? kalau memang di cache sudah enggak ada atau sudah kadaluarsa maka Volley akan membuatkan network thread dan mengakses datanya beneran oke, okay, jadi kalau dilihat, didiagramkan, nah ini bisa kita lihat ya uh, Volley akan membuat dua buah thread, selain main thread kita jadi yang UI thread ini, thread utama ada Volley info kemudian di thread utama kita masih bisa do something misalnya mengklik klik button menggunakan UI nya dan sambil jalan ternyata ada poly thread yang jalan di sini yang yang di dalamnya ada program connect API tangkap hasilnya lalu kita mengupdate UI yang ada di main thread. Kenapa dibuat menjadi dua thread agar eh, jalannya eh, volley ini tidak mengganggu thread utama? Karena kita tahu sendiri kalau kita connect ke web service kita nggak bisa menjamin dengan pasti. Datanya bisa langsung kita dapatkan, ya. Semuanya tergantung dari berbagai macam hal, uh, koneksi internet, uh, kapasitas server, ya, dan konfigurasi server, uh, dan itu mempengaruhi aplikasi kita. Jadi, kalau tidak dibuat menjadi satu thread, menjadi multi thread, maksud saya, maka akan ada bottleneck atau saling tunggu-tungguan, ya. Nah, jadi itu yang terjadi, teman-teman. Artinya, sekarang volley memang berjalan di thread terpisah. Agar tidak mengganggu, trade utama.